anti aliasing mesin blur dan sebagainya kalian misalnya mau pasang atau kalian mau hapus gitu kalian bisa pakai yang namanya graphic packs gitu. Nah, kalau kalian misalnya mau download atau mungkin kalian mau dapetin graphic packs-nya sebenarnya gampang banget tinggal kalian uh, klik kanan untuk gamenya. gitu misalnya di sini kalian uh, klik kanan untuk gamenya apapun dan tinggal kalian klik aja untuk yang edit graphic packs gitu. Nah, di sini kalian cukup tinggal klik yang download latest community graphic packs nanti bakal terdownload tapi kalian harus connect ke internet ya untuk downloadnya ya namanya juga download dia harus pakai koneksi internet kalau nggak pakai internet gimana Bang ya nggak bisa gitu dan hasilnya nanti bakal muncul di folder semu kalian gitu ya misalnya semu di sini dan nanti akan ada tulisan Packs untuk foldernya dan nanti akan ada tulisan download lagi Packs atau yang udah didownload gitu ya untuk packs-nya. Nah tapi di sini hanya ada K Packs dari uh, official wikinya gitu atau mungkin official dari semunya gitu Nah kalau kalian misalnya pengen uh, cari gitu misalnya di sini ada win Waker gitu kan Nah di sini sebagai contohnya adalah ada winwaker uh, HD gitu ada kontrasi ada FS Lowdown fix gitu kan ada intel fixes atau mungkin ada LOD uh, bias gitu dan sebagainya. Tapi di sini misalnya nggak ada mod yang kalian uh, pengenin misalnya uh, remove anti aliasing atau mungkin remove motion blur gitu misalnya ya. Kalian bisa cari di Google dan tinggal kalian uh, pasangin aja ke ke, ke graphic packs packsnya gitu. Tinggal kalian pasangin di sini aja di uh, copy di tinggal di copy paste atau kalian tinggal copy paste atau ya kalian pasangin aja misalnya di sini di sini darshan dua ya misalnya kalian uh, dapet dari google gitu misalnya di sini tinggal kalian buka semu kalian tinggal kalian buka yang namanya capic packs untuk foldernya tinggal kalian ctrl v saja gitu dan nanti setelah kalian buka untuk gamenya misalnya uh, darshan dua ya tinggal kalian klik kanan terus kalian edit capic packs nanti bakal uh, muncul gitu untuk opsi yang baru kalian tambahin gitu dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya jadi cukup gitu doang gitu untuk uh, pasang modnya gitu gampang banget tinggal kalian cari aja di Google atau kalian kalau mau download langsung dari saya punya bisa gitu tinggal kalian klik kanan terus nanti tinggal kalian download latest community graphic packs dan ya udah nanti tinggal kalian setting-setting aja tinggal kalian klik kanan gitu gamenya game apapun uh, sudah dari klik kanan tinggal kalian checklist jangan lupa gitu untuk cek boxnya dan untuk yang uh, resolution kalau kalian udah cek jangan lupa juga untuk ganti ya untuk uh, aktif resetnya gitu untuk resolusinya berapa yang pengen kalian pakai atau yang sesuai dengan layar kalian gitu. Ya biar ke-apply ke aja sih untuk settingnya gitu. Dan kalau kalian misalnya dapat dari Google yang enggak official gitu dari semunya gitu kalian bisa langsung pastein aja di yang grafik pack ini di folder semu kalian. Dan ini eh, jadi cukup segitu dong sih untuk videonya dan text watching. Bye bye.